kita gunakan ada pensim ada power sim ada matlab simuling dan mungkin eh, masih banyak yang lainnya untuk dipergunakan dalam hal ini kita akan coba menggunakan pensim jika kemarin misalkan dengan porsi banyak yang gagal sebenarnya bisa dicoba berkali-kali ya untuk tapi kita coba lagi di sini bisa menggunakan Pensim ya pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke browser tentang Pensim Pensim ya Pensim.com Masuk ke pensim.com. Jalan nah, pensim.com ini ada beberapa versi. Ada Di sini ada e, untuk belajar, ada pembelian, ada saya download. Kita coba masuk di sini pada download. ya downloadnya. karena di sini ada beberapa versi untuk edukasi, ada buat korporat. Nah, di sini kita lihat di sini. Ada free, kita cari yang free, free download ya, free download ya, kita langsung masuk di sini, itu masuk ke free download ya, karena beberapa e, untuk simulasi model industri ini ada yang menggunakannya, terus ada yang menggunakan dengan e, sindin, terus analik. Anal anal anal ya VLA. dan masih misalkan kalau dengan ini ada lagi menggunakan pro model tapi coba kita di sini menggunakan dengan pensim ya. nah Di sini ada beberapa yang harus kita isi dulu <tuh> dalam pensim ya. Pertama kita masukkan di sini adalah misalkan ada ini ya. Kita masukkan email kita. Email kita masukkan, terus kita uh, download software, <tuh> download software. Nah, biasanya di sini udah kita masuk download, kita dikirim ke untuk ininya masuk pada email. Nah, coba kita buka Gmailnya, Gmail email, karena saya udah uh, download. kita buka langsung ke email kita masuknya ke email ya kita buka sampai ini karena saya sudah menggunakan pensim ya sudah ada pensimnya cari refresh Nah, disini sini karena saya tadi uh, udah pernah download di Pensi, maka di tidak mengirimkan lagi nah di sini ada <coughs> yang saya punya ini pensim ya jadi dan di sini, ketika kita udah di menerima email dari pensim maka kita dibuka nah di sini di You can download the software by clicking the following link. Nah, di sini biasanya langsung di download. Masuk kepada ini ya. Nah, di sini masuk dia. Jadi, <coughs> caranya adalah downloadnya, jatuhnya ada di email ya. Di email. Nah, karena saya udah download Nanti di, di sini tinggal nice next, next aja ya. Karena saya udah download jadi apa udah udah selesai ya. Oke, dari sini kita masuk pada proses ini. Nah, kita coba di sini bagaimana di sini kita membuat causal hmm. loop ya. Causal loop pada pertemuan uh, 10. Nah, dalam pertemuan 10 kita mulai menggunakan software ya. Kita ada dua boleh menggunakan pensim ataupun menggunakan Powersim jadi intinya pada dasarnya adalah hasilnya sama namun di sini kita coba lagi jika yang sudah berhasil uh, membuat atau menginstall Powersim tidak masalah karena intinya sama aja jadi kalau Mau menggunakan PowerSim atau Pensim sama aja ya. Jadi ada beberapa perbedaan mungkin. Coba kita eh, langsung di Pensim ya. Bagaimana kita membuat nah, di dalam Pensim ini <tuh> sebenarnya sih sama saja ya untuk membuat bagaimana membuat disimulasikan model. Simulasi-simulasi <tuh> dinamik ya. Oke, di sini ini adalah sebagai wilayah kerja ya, dalam wilayah kerja. Nah, pertama untuk uh, membuat model, langkah pertama adalah kita seperti ini biasa new model. Uh, Nah ini di sini kita bisa membuat misal time-nya, time-nya ini maksudnya kita mau buat time waktunya berapa, misalnya kasih satu finalnya berapa, atau misalnya ini kasih dua, nanti kita sambil dicari cari apa maksud ininya, dijelaskan satu-satunya ya. Oke, okay. <tuh>. ininya berapa, oke. Okay. Baru di sini adalah sebagai wilayah kerja, ini adalah wilayah kerja. Ya, jadi, di sini adalah sebagai ini adalah wilayah kerja. Jadi, wilayah kerja, bagaimana kita membuat sebuah model? Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita membuat eh, apa di sini? Grup diagram, contohkan ya. kita di sini membuat sebuah model untuk populasi coba di sini kita kita masukkan adalah di sini adalah sebagai populasi oke okay. populasi ini adanya populasi disebabkan adanya kelahiran ya kelahiran nah di sini kita masukkan sebagai pengaruh utamanya adalah populasi karena adanya kelahiran Kelahiran, kelahiran oke. Okay. Nah, populasi itu berkurang karena adanya kematian. Jadi, nanti di, di sini ya, kelahiran disebabkan adanya apa? Kematian karena apa? Nah, di sini baru kita untuk menentukan kemana diagram e, kausaluknya ini kita di sini ada arrow ya ini nanti Oke, yang ini kita lanjut lagi nah di sini ada kelahiran kelahiran disebabkan dengan adanya angka kelahiran ya jadi pada materi materi sebelumnya adanya ini dengan menggunakan rata-rata Ya rata-rata. Jadi berapa rata-rata kelahiran per tahunnya? Makanya di sini tarik lagi dari sini pengaruhnya kepada kelahiran. Oke kita tarik lagi untuk biar kelihatan. Nah ini nanti sambil uh, plus minusnya atau sebab akibatnya kita bisa gambarkan. Berikutnya populasi. Ini nanti dipengaruhi oleh apa? Misalnya, kita contohkan di sini: efek sumber daya. Nah, efek sumber daya, kemana efek sumber dayanya? Di sini adalah populasi dari ke efek sumber daya. Ya, kita gambarkan kausalnya atau diagram ininya Ya, terus di sini kapasitas-kapasitas dari sumber daya. Kita masuk lagi di sini sebagai kapasitas ya. Nanti oke okay, bisa redirect lagi. Kemana pengaruhnya sebagai kepada sumber daya. Oke. Okay. Kita tarik di sini biar kelihatan ininya. Nah, ini sumber daya. Berikutnya adalah setelah ini, angka kematian. Di sini kan ada angka kelahiran, terus angka kematian. Kita masukkan di sini sebagai angka kematian. Angka kematian itu bisa dirata-ratakan per tahun, per bulan, atau beberapa tahun angka kematian itu. Nah, di sini berarti angka kematian jangan terbalik panahnya berarti ke sini ya. Oke, rapikan lagi biar kelihatan visualnya. Angka kelahiran dengan angka kematian harusnya di sini. Nah, angka kelahiran dengan angka kematian pasti ada hubungannya kan? Nah, dari sini ke sini. Oke, kita rapikan lagi biar tidak tabrakan. ini sini ini geser kan. Nah, ini sebagai, nih sini ada namanya angka kelahiran, kematian. Nah di sini ada lagi efek sumber daya, berarti. Apakah sumber daya itu berkurang atau bertambah, maka akan ya. menjadi pengaruh ya di sini. Nah, di sini masuk lagi angka kematian ya antara sumber daya baru di sini. Lagi di sini ya. Ini sebagai contoh bagaimana uh, di sini populasi bertambah karena adanya kelahiran. Kelahiran. Oke, di sini kita uh, klik kanan klik kanan, nah di sini kelahiran itu sebagai penambahan berarti ya di sini cari plus ya ini plus, nah maka di sini pun akan menjadi berubah menjadi plus. Begitu juga di sini adalah, sorry, nah ini sebagai kelahiran itu adalah sebagai penambahan populasi. Bagaimana dengan <tuh> yang ini, kematian? Ya, jadi kematian itu sebagai pengurangan dari populasi. Tapi populasi pengurangan, apa, pengurangan dari populasi. Ini yang ini harusnya bertambah ya. Ini harusnya bertambah. Yang ini harusnya bertambah. Oke, yang ini ketika ini adalah yang ini berkurang ya populasinya itu menjadi berkurang ya. ya. Oke, yang ini nah berkurang ya populasinya jadi berkurang. kelihatan di sini eh, ada plus minusnya. Oke, berikutnya adalah angka kematian. Bukan langsung dari sini dulu, angka kelahiran. Angka kelahiran adalah karena ya adanya adanya kelahiran adanya karena angka kelahiran angka kelahiran maka di sini menjadi bertambah oke bertambah lalu yang garis yang ini itu menunjukkan angka kelahiran dengan angka kematian oke di sini Berarti di sini jumlah kelahiran sama jumlah kematian itu menandakan bahwa total kematian karena di sini pasti namanya kelahiran pasti akan menyebabkan nanti kematian juga. Oke, berarti di sini menjadi bertambah. Oke, perhatikan sininya. Ya. Oke, yang ini biar kelihatan. Oke, okay, dirapikan ya. Oke, okay, berikutnya adalah sama ini udah kapasitas. Bagaimana kapasitasnya di sini? Ya, ini menjadikan penambahan, penambahan jadi oke. Okay. Berikutnya sumber daya, efek sumber daya. Apapun efek sumber daya di sini tetap akan mengakibatkan satu. Menimbulkan pasti adanya kematian juga. Oke, ini ada yang kurang. Populasi adalah sebagai efek. Ya, sumber daya. Kita bisa disini. Eh, <tuh> nah, ini berarti adanya penambahan atau pengurangan. ya, Pengurangan dari efek. oke. Dari sini, tinggal nanti kita ini udah membuat suatu model simulasi ini baru kalau selalu diagram ya yang disebabkan apa diagram sebab akibat. Oke, nyampe sini dulu, nanti kita lanjutkan. <SILENCIO>